Aku Sun, wargi Sunda, wargi Priangan, wargi Jawa Barat, anu kusim kuring bibi kahorma, tong subscribe, belah, tunggu, guys, oh. oke. Okay. Inten aja nih kuring bandingkan ke daerah Cigadung, ke Bandung. Dalam rangkanya nyata mereka ngeransmen lagu ani, lagu singkure. Nah ya di channel YouTube kamu singkenali sekilas sekilas sekilas nih si Rolling Stone. Nah, aja di deskripsi lah. Nah lagu ani nih nyata lagu tanya lagu satu sebelah lagu. Kebiasaan kurang sudah masuk rombong. Tak asal kok nah ayo oke okay, baju nah, guys ah nah, produk anjing tetap nah, produk anjing deh produk nafanger sati omatnya mesin. tabisin nah, rek beli baju anjing Sok dmy k instagram neng na... alharus green cloth kenapi dari langsung tiasa produk na anjing toh hilap nyak sakit tuh simak terus toh makan disimak karena buring rekt ngalamin lagu kada eracik putra. Kala lakuan, jelemah di jaman akhirnya cara hapot nge bisa dijaga Ngomong sang ngana, gua hacek diri Oke, akhirnya reka Cikotra Tonton terus, tolong diskip Karena kayak orang bakal papani ranger dengan ranger masih Atau... ninja, boy Kalau panggungan, wajir wajir wajir wajir wajir wajir kurato kumahsia sia you 5 later <laughs> Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, maling, bos hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, Faidin mas, o, Faidin Eta, ada semen Mengapa lah, Eta, sih mas ada di <imitation> <Mas, Mas. mas. imitation> <imitation> Terima sama ya. Nah, saya di channel channel Kan boga baru. ke selamat Kalau punya aja kiri B, ayo juga lagi kiri B. Kiri B kritik Tapi Mas, RNT kan formonya si song dulu anjing, Jadi, karena beli, melodi, berapa gue cuma yang kanya sebuah malikannya kek diri karena karena mikirnya sebentar lagi yang dapat maksudnya efek atau editing yang soalnya iya kan beri test jadi udah reset kalau kita susah Pak kalau namanya -nama kerja enggak ada paham <laughs> harus membangun narasi diri yang pasti keren guys ya cuman yang suka... tahu skala Jep Jepang ini sekarang terus ya ramunan ke suka kepanan berarti jenis terus apa ya banyak dah uh, orang ada ke i rame eh tadi oke mau gitu. lihat oh, ya, studionya masih tidak dirimu yang selalu sama lagu Malik stun banget ya. Ya nah, ini, ini, ini, ini. Nah, nah, bro, bro, berarti bukan ini, ini, ini. Ya manis, tapi yang slow lagi ya. jangan, jangan, ini cepat Ini cepat You are taught to karena ah. di zaman nah, -da. si balon ya. kan oh. ya, ini ya. males gitu kan ada gitu ke cowoknya ke, ke cewek gitu kan gitu oh. ngapain bisa ada gitu tergantung musiknya gitu hai sampai benar-benar kosong pas di sikil mati Oh, handle, aski, ini I'll knock you. Untuk ada calon panjang yang lebarnya jadi mas lingga mas lingga itu seorang komposer musisi. Lah kok karena mas agak lupa nggak sebelang sebelang laguannya. <tuh> nggak lah, nggak lah. Nah karya-karya itu mau bisa ntar di komputer ya, cuman cuma pernah di ekspos ke mm -hmm. YouTube, cuman ekspos ke media-media sosial. Oh apa bisa? Nama-nama nggak -nama jualan lagu. Nah. Jadi rencananya lagu anjing karek di model di ska mas. Di, ya di ska berarti arrangement di model-model ska. Jadi, gimana? Sebagus mungkin, gitu kan Nah, terus rencana naung ya? Tadi, tapi kepikiran gitu nyangga sekali tuh ngobrol kayak itu. Kenten nyantas, si Mate bonggol lagu, adalah yang paling hebat, jingle mantep. Oh, orang mah cuma Eka sebeban hijau memang ada trouble gitu ya. Nah, kurang coba nanti, kue kolam kenya masnya ya? Kolam kenya kurang, kayak masih alam udah, di dimana gitu kan? Nah, coba ke dia supaya dengan musiknya, Mas Lina asli, original buatan Mas Lingga gitu. Nah, mungkin bakal ditayangkan di channel Mustika Lingga atau toko di subscribe channelnya. Subscribe channelnya memang channel boba, gitu yeah. ya. Video-video boba, channel ayah, videonya cuma channel lama, saya Ayah, subscribe lah, ya. Sebabnya, lama mungkin pas dapur, cuma ente, pasti nonton pertama. Oke, togi lap, subscribe, oke. Nyiwang -himawa. Hi himawan, nyiwang himawan. poling itu dan kamera, Oh, iya. Oh, kok nama di subscribe-nya? kita okay, tonton videonya. Oke, okay, geng. Terima kasih, kawan-kawan. Pasti kali aku milar. Bye. -bye.